serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar tentunya. Baiklah persahabat seluruh manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini kabar spesial pun kita dapatkan dari Indah yang baru saja memposting foto Abang El. Masya Allah banget ya Anak yang hebat Jagoan semua warga Konoha Terkhusus jagoannya Pandanya Abang El Papa dan Bunda Ini anak yang kuat banget ya Masya Allah Dan tentunya kita juga terharu dan sedih pastinya Melihat Abang El harus dirawat di rumah sakit Dan harus menjalani operasi hernia Kita lihat juga bersama di postingan Indosiar ini Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Indosiar Halo keponakan online-nya Mimin, cepat sembuh ya abang Yuk tulis doa kalian untuk abang L Untuk persahabat ya, yuk untuk semuanya Sama-sama tulis doa kalian untuk abang L Mudah-mudahan abang L selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan cepat sembuh ya untuk abang Fatih Anak ganteng, -anak, anak hebatnya Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga persahabat ya, di postingan ini tentu banyak sekali doa yang diberikan oleh Liza Lovers di antaranya dari akun Zelda Wati mengatakan Semoga cepat sembuh Abang Al-Fatih semua sayang Abang Masya Allah banget ya Kita aminkan doa-doa baik dari orang-orang baik juga Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya Kita lihat komentar selanjutnya dari Rastita Milano mengatakan Abang El anak pintar anak ganteng, anak soleh Lekas sembuh, lekas sehat ya sayang Amin, Abang El kuat Abang El hebat, love you Abang El Masya Allah Begitu banyak doa support yang diberikan Untuk Abang Fatih Kemudian juga persahabat, ya Kita simak di unggahan Tuti Anuskalesan Lovers Ini memang spesial juga Cido, kan dari idola kesayangan kita Namun kita salvo kalimat komentar Yang diberikan di situ dikatakan aslinya lebih cakep daripada di foto fix no debat katanya itu ya masya allah ini yang tentunya melihat secara langsung lesti dan rizky bilar tentunya menyebutkan dan menyampaikan secara langsung bahwa aslinya lebih cakep daripada di foto fix no debat masya allah ini video pas bunda lesti ulang tahun yang bersahabat ya ini kejutan yang diberikan oleh Bapak Bi ini Masya Allah banget ya mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat selalu bahagia dan rumah tangganya pun langgeng dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin di postingan ini pun tentunya banyak sekali juga tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun nurdin 1 mengatakan Masya Allah, kapan ya bisa ketemu, bisa pingsan deh ya gue. Aduh, ini tentunya luar biasa banget ya. Pengen ketemu langsung dengan Leslar. Tentunya kita selalu support dan doakan yang terbaik untuk kita. Kemudian juga ya dari Siti Aisyah Ulis mengatakan, Aku juga pas liat dicimahi, apalagi di depan nontonnya Cak Kepisan aslinya, semua tim juga cakapan aslinya. Katanya itu masya Allah luar biasa, mudah-mudahan semakin banyak doa dan dukungan untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, bersama disimak juga ya, ini kabar mengenai Abang L langsung dari Kak Indra Bekti yang menelepon manajernya Bunda Lesti Kak Rivi ini ada di acara SCTV bersahabat ya mengenai kabar Abang L dan kronologis Abang L Ini sampai mau menjalankan operasi Ternyata bersahabat ya untuk BBL pas di acara Bunda Lesti Kejora yang tentunya off air di Ancol Tanggal 18 September kemarin persahabat di tentunya acara Temu Kangan Kagamba DKI Ternyata Abang L memang kondisinya tidak fit, persahabat ya, dan tentunya muntah-muntah untuk awalnya, persahabat, dan dibawa ke rumah sakit dan melakukan observasi. Itu keterangan langsung dari Kak Rivi saat ditelepon oleh Indra Bekti, persahabat ya. Tetap, persahabat, ya, kita doakan yang terbaik, minta doanya buat semuanya, mudah-mudahan BBL tentunya operasinya lancar dan tidak ada halangan satu apapun dan Bismillah semoga cepat di tentunya sehatkan kembali untuk abang El Amin Iya Alamin dan kita lihat juga persabat imam ya, ini diunggah kembali oleh akun leslar si Komik kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini jangan putus doa ya plan Bismillah Allah tahu yang terbaik untuk setiap umatnya dan selalu ada hikmah di balik setiap kejadian dan ujian Masya Allah tabarakallah ya Terus kita doakan yang terbaik untuk abang El Dan tentunya persahabat ya Karifin juga menyampaikan Saat ditanya oleh Kak Indra Bekti Untuk proses operasi Itu kemungkinan Hari ini persahabat ya Dijalankan karena tentunya kemarin Masih menunggu dokternya persahabat, ya Bismillah tentunya